Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, channel Alexander Prabowo. Kali ini destinasi kita akan membahas tentang tutorial cara memasak daun ubi atau tahu tutuk ciri khas kota Prabowo Sebelum itu jangan lupa di like, comment dan subscribe biar channel ini tambah semangat. Oke okay guys, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat-sahabat. Kali ini kita akan merilis uh, Review destinasi kuliner asli Kota Braboli Yaitu makanan ciri khas Kota Braboli Tahok Tutok Atau Daun ubi Daun singkong yang ditumbuk Pertama-pertama kita siapkan Bahan-bahannya Daun ubi Atau daun singkong Yang masih muda kita ambil lalu kita cuci dengan bersih setelah dicuci bersih kita siapkan alat tumbuk namanya lesung dan hantan untuk menumbuk daun ubi masukkan daun ubi perlahan-perlahan dan mulai kita tumbuk untuk menghaluskannya atau nitutok. Setelah daun ubinya telah halus, kita siapkan bumbu dan bahan-bahan untuk masaknya. Pertama, cabai, tujuh siung bawang, lebih kurang dua tiga siung bawang putih, tiga siung, satu sendok gula. Setengah seterasi garam cukupnya, ikan teri, penyedap rasa, dan minyak goreng. Yang pertama, kita iris bawang merah, bawang putih, besar cabe Kita haluskan. Kedua, siapkan panaskan minyak masukkan bawang merah setelah harum, masukkan bawang putih dan cabai yang sudah dihaluskan lalu masukkan ikan teri dan terasi masukkan garam penyedap rasa dan gulas kemudian masukkan daun singkong atau ubi kayu yang sudah disutuk tadi dan halus masak sampai matang dan siap dihidangkan Terima kasih. Selamat mencoba.